Assalamualaikum guys Semoga kalian sehat ya Di video ini Mama Siva mau masak lodehan request Om Adi Om Adi ini adalah mantan Nabi Dia cerita kalau masakan lodehan Mama Siva ini yang paling dia kangenin Dia pernah pengen kabur loh guys dari penjara Seperti apa sih makanan yang dia kangenin dari lodehan Mama Siva ini Yuk simak videonya guys ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ala rumahan banget ya dan mudah untuk didapat pastinya bahan utamanya adalah busiam yang sudah kita potong-potong ada bakso ayam yang mama siwa biarin utuhan ini bisa diganti bakso sapi atau yang lainnya juga ya guys ada jagung manis yang sudah dipotong-potong daun so ada daun so juga ya guys ini sengaja mama siva pakai ya guys biar nanti masakannya itu ada ijo-ijoinya icu gitu guys lalu ada melinjo dan wortel yang sudah dipotong-potong untuk bumbu yang dihaluskan ada 5 butir bawang merah 3 butir bawang putih 4 butir kemiri dan sedikit terasi ya guys lalu ada 3 lembar daun salam satu ruas lengkuas yang dikebrek satu buah tomat yang sudah dipotong-potong 5 buah cabai merah yang sudah diiris-iris lalu ada sedikit gula jawa ya guys dan satu sendok teh garam dan ini ada satu buah santan kara. lalu untuk penyedap rasa Mama Siva pakai indofood racik sayur Lodes untuk langkah pertama kita didihkan air jika air sudah mendidih kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan jagung manis juga lalu kita masukkan melinjo dan wortel ya guys kita masukkan juga bakso Lalu kita tutup dan kita tunggu sampai mendidih ya guys Mari menunggu sayuran yang tadi kita rebus itu mendidih Kita panaskan minyak ya Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan Yang tadi Mama Siva sebutkan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit rasi lalu kita tumis bumbu-bumbu tersebut sampai tanak dan tercium bau harum ini kenapa mama sifat tumis agar bumbu-bumbu tersebut itu tahan lama dan pastinya enak guys tidak cepat basi juga dan boleh dicoba ya guys Oke. Okay. untuk selanjutnya kita masukkan bumbunya dihaluskan tadi ke rebusan masakan ya guys lalu kita masukkan 3 lembar daun salam satu ruas Lengkuas yang sudah dikebrek tadi kita campur-campur dan kita aduk ya guys sehingga semua tercampur rata. Kita masukkan juga potongan tomat ya guys. Kita masukkan juga satu sendok teh garam dan sedikit gula jawa ya guys. Ini bisa diganti dengan gula pasir juga ya. Lalu kita masukkan satu buah santan kara. oke lalu kita aduk-aduk sampai semua bumbu dan sayur lode ini tercampur rata ya guys untuk selanjutnya kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng ya guys ini kenapa mama sifat pakai supaya masakannya itu lebih nikmat dan lebih menggoda kalian boleh coba nanti kalau kalian masak ya guys lalu kita masukkan Sayur soya, ini sengaja Mama Siva pakai um, masukannya itu agak terakhiran biar sayurannya itu nggak layu banget gitu guys. Untuk selanjutnya kita masukkan cabai merah yang sudah diiris-iris tadi ya guys. Guys, kalian suka masak sayur ledeh? Kita masukkan bumbu racik ya guys. Ini Mama Siva pakai bumbu racik dari Indofood. Kalian boleh pakai bumbu penyedap rasa apa aja sesuka kalian ya guys Untuk yang terakhir kita jangan lupa tes rasa Barangkali masakan kita itu ada yang kurang asin atau kurang manis atau gimana ya guys Wajib tes rasa Kalau masakan Mama Siva ini udah pas Enak pasti Terima kasih untuk yang sudah menonton video Mama Siva ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.